Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Kita perhatikan Ini bibit lupaya California Yang telah berumur 40 hari Sahabat Tani, sahabat Tani Ini kondisinya Jadi kali ini kita akan Mencegah atau Membasmi Kutu putih Yang menyerang Bibit lupaya yang kita semai Sahabat Tani Sebelumnya, sahabat tani perlu perhatikan kenapa bibit pepaya kita ada yang diserang kutu putih. Nah, di sini sahabat tani perlu perhatikan pada pembibitan pepaya California diusahakan sahabat tani di lingkungan lokasi pembibitan itu jangan ada tanaman liar yang disukai oleh kutu putih. Seperti contohnya sahabat tani, di seputaran misalnya ada di seputaran kita atau tetangga kita yang melakukan penanaman singkong atau ubi kayu. Sahabat tani, ubi kayu itu sangat rentan diserang oleh kutu putih sahabat tani. Jadi sahabat tani usahakan di lingkungan pembibitan upaya California, jangan ada tanaman liar atau budaya. Singkong, sahabat Tani, karena singkong itu sangat banyak. Saya lihat, kami lihat di sini diserang oleh kutu putih, sahabat Tani Jadi kali ini kita akan melakukan pembasmian atau penjagaan kutu putih yang menyerang bibit supaya kita, sahabat Tani Kita, sahabat Tani, di sini menggunakan insektisida. Kami ulangi, kami menggunakan di sini insektisida, sahabat tani. Jadi kita jaga atau melakukan penyemprotan untuk menjaga jangan ada kutu putih atau sejenis sama pengganggu contohnya sahabat tani lalang atau sejenis serangga-serangga yang lain seperti sahabat tani ada di polybag atau di batang bibit upaya kita ada juga yang dikerang temut. Baiklah sahabat tani, kita akan melakukan penyemprotan dengan insektida setiap kita jaga usahakan kalau memang ada gejala langsung kita juga kalau di sini kami menggunakan seksi sida dupon sahabat tani 40 sp sahabat tani dengan label dengan warna Biru juga nah, di sini. dupon ini ada beberapa warna, sahabat tani. Jadi, kita gunakan dupon 40 puluh SD, sahabat tani. Jadi, kita lakukan penyemprotan. Kalau kita lihat, kalau di sini kita lakukan uh, setiap seminggu sekali. Jadi, sahabat tani, kalau memang sudah diserang sama kutu putih. Sahabat bisa meng, uh, melakukan penyemprotan pada bibit upaya beberapa kali. Sahabat tani, jadi penyemprotan di sini kita lakukan, sahabat tani, di pagi hari atau di sore hari. Sahabat tani, jadi untuk pencegahan, sahabat tani, gunakan insektisida untuk penyemprotan dilakukan setiap minggu sekali kalau untuk masa pembasmian, sahabat tani bisa melakukan penyemprotan lebih dari beberapa kali sahabat tani sehingga putih-putih menghilang dari tanaman atau bibit supaya kelipornya kita sahabat tani jadi sahabat tani uh, insektisida yang kita pakai juga bermanfaat untuk mencegah penyerangan ulat ulat yang suka menyerang Bibit rupaya kita, sahabat tani. Jadi, sahabat tani, di sini kita melakukan penyemprotan setiap seminggu sekali untuk mencegah. Dan bila kami temukan, sahabat tani, ada serangan dari sama berbentuk serangga, maka kami akan melakukan seminggu dua kali penyemprotan. Sahabat tani, kami melakukan penyemprotan pada bibit rupaya California. Yaitu pada pagi hari atau sore hari, sahabat tani. Jadi, kami ulangi, kami menggunakan insektisida Dupont 40SP, sahabat tani, dalam melakukan pembasmian penyerangan putu putih pada bibit pepaya, sahabat tani. Jadi, sahabat tani, lakukan penyemprotan sehingga semua. Bibit tanaman, makanya di sini kita siram dengan hand sprayer atau boleh sahabat bahkan gunakan sprayer besar gendong, atau nah di sini kita gunakan hand sprayer sahabat ini. Jadi lakukan bibit tanaman atau bibit rupiah membasahi semua batang, daun, dan keseluruhan bibit rupiah. Di sini maka kita melakukan penyemprotan. Sampai betul-betul bibit upaya kita basah dengan insektisida, sahabat tani. Jadi, sahabat tani, putu putih itu akan berjatuhan, sahabat tani. Setelah melakukan penyemprotan insektisida pada bibit upaya, sahabat tani. Jadi, sahabat tani, di sini kita lihat kondisi bibit upaya ada yang diserang oleh... Sama putu putih, yaitu ram, uh, jadi daunnya sahabat tani, keriting dengan ada bintik-bintik putih, adaw, ataupun putu putih yang melekat pada di sini. Ada daun, sama pelepah daun, atau ada daun sahabat tani. Jadi, kondisi bibit upaya yang diserang oleh... Kutu putih yaitu dia kebiasaan keriting, sahabat tani. Jadi di sini juga keriting juga disebabkan oleh serangan sahabat tani semut halus. Di sini juga ada sejenis semut halus yang menyerang bibit upaya sahabat tani. Jadi kutu putih sama semut halus ini akan berjatuhan setelah kita melakukan penyemprotan dengan insektisida. Dupon, sahabat ini. Ini kita sedang melakukan penyemprotan. Jadi di sini kami melakukan beberapa beberapa kali dalam sekali penyemprotan agar semua insektisida yang kita gunakan memang membasahi semua batang tanaman bibit pepaya, sahabat ini. Ini, sahabat ini bisa lihat ini kondisi bibit pepaya yang diserang oleh ini oleh kutu putih sahabat Tani dia daunnya akan keriting dan di batangnya ada putih-putih bercak putih dan ada kelihatan di sini juga sejenis kutu, yaitu kutu putih yang menyerang jadi untuk kita jaga-jaga sahabat Tani bisa sahabat Tani melakukan penyemprotan dengan insektisida setiap seminggu sekali demikian sahabat tani cara kita melakukan pencegahan atau pembasmian pada kutu putih yang menyerang bibit pepaya sahabat tani demikian sahabat tani sampai ketemu di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di lain kesempatan.